Saya belum pernah melihat anak nakal seperti itu Dia berdiri di atap dan buang air kecil Terutama untuk memandikan kakak Saudaranya menangkapnya dan membungkusnya dengan permadani Kemudian mengatur di sudut untuk menghukum Lebih nakal lagi, ia juga memotong dahan pohon dan menyebabkan kemacetan lalu lintas Dia mengambil ayamnya sendiri dengan imbalan uang Tapi dia sebenarnya mengumpulkan tol yang lebih mengerikan adalah dia menemukan TV rusak di tempat pembuangan sampah dan menjualnya ke tetangga Setelah tawar-menawar, Nick menerima sekotak paha ayam Tapi di masa kanak-kanak ini, ini akan segera berakhir Pasukan pemerintah dikirim untuk menumpas pemberontakan Pasukan penjaga perdamaian terbatas Mereka hanya bisa mengevakuasi orang keluar kota Tetapi tiket perjalanan sulit untuk dibeli Ibu dan saudara perempuan pergi dengan lancar. Ayah dan anak saya tertinggal di kota. Menatap sosok ibunya yang mulai memudar. Sedikit yang Nick tahu bahwa nasib kejam baru saja dimulai. Pasukan pemerintah memadamkan kerusuhan di mana-mana. Melarikan diri saja akan dianggap pengkhianatan. Ayah dan anak Nick bersembunyi di dalam. Peluru terus menembak. Orang-orang yang ketakutan bergegas membuka pintu. Tapi semua peluru ditembakkan. Semua sisanya akan diambil, berlutut di tanah untuk diinterogasi untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Pasukan pemerintah menemukan wanita gila untuk datang, untuk melihat siapa pemberontak itu. Mereka bukan penduduk asli tetapi pemberontak. Pasukan pemerintah memerintahkan untuk menghukum mereka semua. Kedua Nick bersaudara mengambil kesempatan kacau untuk melarikan diri. Sang ayah yang telah mengulur waktu bagi kedua anaknya untuk melarikan diri jadi ditembak mati oleh mereka di bawah pengejaran pasukan pemerintah sayangnya, saudara laki-laki itu terkena peluru dan meninggal Nick berlari ke dalam hutan dan duduk sambil menangis kesakitan ketika dia lapar, dia hanya bisa makan daun muntah setelah makan, jadi dia keluar dari hutan ditangkap oleh para pemberontak, Nick dibawa ke interogasi Komandan terkejut ketika dia melihat Nick dan menebak bahwa dia sangat terampil menggunakan senjata. Ketika dia mengetahui bahwa ayah dan saudara laki-laki Nick dibunuh oleh pasukan pemerintah. Komandan memberi perintah, dan minta bawahanmu untuk melatih Nick menjadi seorang pejuang, untuk membantunya memberitahu ayah dan saudara laki-lakinya. Jadi Nick pergi ke markas pemberontak, dan mengambil bagian dalam pelatihan keras, mengambil kayu sebagai senjata, Lalu bergegas keluar dari hutan Para pemberontak mulai mencuci otaknya Membakar batu bara di tanah Berasap Yang membuat mereka melatih kemampuan mereka Melalui serangkaian pelatihan Dimungkinkan untuk memasuki pelatihan ketiga Bagaimana pasukan murid diciptakan pada tingkat ujian kematian Dikuburkan di kuburan selama 5 menit Jika selamat Akan menyelesaikan tugas Level kedua dari Human Test jika kamu bisa melewatinya, kamu akan menyelesaikan kues. Jika Anda terlempar ke tanah, Anda akan dieksekusi. Akhir dari ujian para dewa, pemberontak memuat amunisi palsu, dan tembak anak-anak untuk mengelabui bahwa semua akan selalu diberkati Tuhan. Peluru tidak bisa melukai mereka. Itu sangat tua. Kemudian para pemberontak menerima perintah untuk membakar barak tersebut, untuk bersiap menyerang kota. Sergap di jembatan yang menuju ke kota Saat mobil sudah dekat Murid akan bergegas keluar Wow Kekuatan bertarung gila dari seluruh tim Membunuh mereka semua Dan bahkan menangkap seorang pria botak Untuk membuat peralatan latihan otot tangan Nick Di bawah dorongan komandan Dari seorang anak laki-laki yang tidak bersalah berubah menjadi seorang pembunuh nama yang mereka potong bukanlah orang itu adalah monster di zaman permainan harus memegang senjata sedang dalam perjalanan untuk menyerang dengan senapan ketika dia menemukan helikopter pengintai ia kemudian terbang ke kampung halaman Nick Nick membungku untuk mengambil peluru dan menghindari senjata musuh ini membuatnya semakin percaya diri saya memiliki berkah Tuhan di bawah komando komandan, para pemberontak memasuki pertempuran. Mereka bergegas ke jalan utama dan bergerak maju. Tahun itu, mereka memiliki dua senjata di tangan mereka dan tidak tahu apa lawannya. Melihat seseorang membunuh orang itu, tidak meninggalkan siapapun, mereka yang kehilangan keluarga seperti mereka. Selama itu bukan pasukan mereka sendiri. Semuanya adalah musuh. Dan segera mereka membantai setengah dari penduduk desa. Ketika mesin pembunuh sedang berjalan Tidak mungkin untuk berhenti Mereka menyerang ke arah kota Tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di tempat yang mereka lewati Apakah orang protes atau tidak Masih tidak memaafkan hanya membunuh Dan mengambil beberapa anak lagi Nick menjadi yang tertua Namun ketika dia melihat ke langit Ada seberkas cahaya di awan Yang merupakan nostalgia ibunya setelah menyerang kota Tentara menengah mulai membantai di gedung ini, Nick melihat ibunya, ibu, meletakkan bom di mulut pria itu, dan memperbaikinya dengan selotip, dan mengikatnya dengan tali. Ketika memerintah di luar, bom meledak, ibunya terkandung telingaku, melakukan bisnis terbaik. Di sebuah gedung, Nick menemukan ibunya dan memeluknya erat. Tapi dia mendapatkan orang yang salah dan mengutuknya sebagai penyihir yang berubah menjadi seorang ibu untuk menipunya kemudian mengangkat pistol dan menembak wanita di tempat tidur. Pasukan komandan telah datang ke kota untuk merundingkan pembagian wilayah. Tapi pembantaian selama berbulan-bulan menarik perhatian dunia. Panglima memiliki cara untuk merundingkan pembagian wilayah dengan pemerintah. Jadi Panglima diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Artinya mengambil pimpinan Panglima. Panglima di permukaan setuju, dan menyuruh junior untuk melakukannya tapi kemudian dikuasai oleh komandan. Saat itu Panglima setara dengan tentara pemerintah. Tapi mereka tetap memberontak. Barak terakhir kali terbakar. Sekarang saya hanya harus bersembunyi di hutan. Sakit tanpa obat. Saya hanya harus mengambil daun pisang sebagai kuburan. Tanpa bantuan komandan, mereka kehabisan makanan. Lapar sampai meneteskan air liur. Dan amunisi juga habis. Hanya harus pergi ke dekat hutan. Untuk mencoba mencari harta karun. Tetapi banyak kawan yang kelelahan dan mati. Bekerja keras tanpa makanan. Tidak ada obat untuk penyakitnya. Tapi amunisinya juga kosong. Orang-orang mulai memberontak. Komandan juga kehilangan kesombongan lamanya. Hanya melihat anak-anak pergi. Nick memakai topi dan sepatu botnya dan pergi ke hutan dan menemukan penjaga perdamaian. Semua orang menjatuhkan senjatanya ke depan. Nick melihat bahwa prajurit itu memberinya paha ayam Tetapi dia tidak bisa kembali ke keadaan semula Film berakhir di sini Ketika kita mengeluh karena hidup terlalu membosankan Di suatu tempat di dunia Masih ada orang yang hidup dalam kemiskinan Akhirnya adegan Nick bergegas ke laut Itulah lambang kebahagiaan kebebasan yang selalu Anda impikan